Temen tahu gak, kenapa ya saat kita terluka ringan, akibat teriris atau tergores, luka kita akan mengering dengan sendirinya? Hmm, penasaran kan? Yuk kita simak penjelasannya. Aku suka biologi, biology so awesome, oh my god! Ketika endotelium atau sel yang melapisi permukaan dalam pembuluh darah rusak akibat luka, jaringan ikat di dinding pembuluh darah akan mengalami kontak dengan darah. Selanjutnya, platelet atau trombosit atau keping darah melekat ke serat kolagen yang ada di dalam jaringan ikat dan melepaskan zat yang membuat platelet di sekitarnya menjadi lengket. Setelah itu, platelet membentuk suatu sumbat yang memberikan perlindungan terhadap kehilangan darah yang disebut sumbat trombosit. Segel ini diperkuat oleh gumpalan fibrin, akhirnya luka pun dapat tertutup sepenuhnya. Tapi gimana sih proses terbentuknya fibrin itu? Jadi gini nih Faktor-faktor penggumpalan darah yang dilepaskan oleh platelet atau trombosit dan sel-sel yang rusak akibat luka akan bercampur dengan faktor penggumpalan pada plasma darah termasuk kalsium dan vitamin K membentuk enzymatik kaskade yang mengaktifkan protein plasma protombin menjadi trombin Trombin adalah enzim yang mengkonversi fibrinogen yang disintesis oleh hati menjadi benang-benang fibrin. Akhirnya, luka tertutup dan pendarahan berhenti, deh. Bagaimana sekarang? Sudah jelaskan sampai di sini dulu, ya. Video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.